Eh. Baik uh, Untuk ha acara hari ini apabila Bapak Ibu ada pertanyaan ketika pemateri menyampaikan Bapak Ibu boleh mengetikkan di kolom chat terlebih dahulu atau Bapak Ibu boleh menekan fitur hand atau angkat tangan setelah pemateri menyampaikan materinya jadi ada dua pilihan Bapak Ibu boleh mengetikkan kolom chat melalui kolom chat atau Bapak-Ibu boleh menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan. Setelah pemateri selesai menyampaikan materinya. Baik. Halo Bapak Aji, ya. boleh ditampilkan langsung slide PPT-nya? Baik, Bapak-Ibu mari menyaksikan langsung kita belajar bersama-sama dan inilah Topik dari NFT, Kreator, dan identity Secret. Selamat menikmati Bapak-Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, oke, kali ini terdengar ya suara saya? Terdengar? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran. Okay, uh, kita di sini akan oke. Okay, kalau begitu, kita di sini. Kita mulai saja. Kita akan uh, membahas tentang yang disebut NFT atau non-fungible tokens. Uh, oke, okay. uh, sebelumnya sudah ada yang familiar dengan istilah NFT. Bapak Ibu, sudah ada yang familiar dengan istilah NFT atau sudah pernah dengar atau mungkin huh? yeah, dengar, oh. yeah, dengar. pernah dengar pak zoom pernah dengar ya there, no NFT creator, no. jadi NFT itu uh, adalah non fungible token atau saya bilang non interchangeable unit of data yang dia uh, masuk ke dalam sistem yang namanya blockchain uh, jadi Uh, seperti yang tahu ya kalau blockchain itu kalau orang tahu ya misalnya atau mungkin bapak Ibu pernah dengar istilah blockchain barangkali belum pak belum belum tahu jadi uh, blockchain itu adalah sebuah sistem ya sebuah sistem yang dimana uh, dia disitu terdapat sebuah unique kode kode unik gitu ya kode uh, unik itu bisa menjadi sebuah, uh, jadikan sebuah kayak semacam apa namanya pertandaan bukan apa selawanya uh, kode untuk sebuah aset bisa itu berupa uh, barang yang ada bisa seperti kataan real estate emas dan sebagainya atau mungkin yang sifatnya uh, karya atau dan sebagainya nah ini adalah beberapa contoh uh, karya NFT, gitu ya. dia sebuah karya digital yang dan dia dijual di pasaran. nah kelihatannya sederhana memang ya, simple cuman ya nggak ya, simple sebetulnya ada beberapa ini uh, apa namanya elaborasi dari sebuah konten digital gitu ya. Uh, dia ini Uh, ada berbagai macam tipe gitu dari karya ini. Kemudian karya ini dijual. Intinya karya ini dijual. Nah, yang menjadi beda dengan mungkin kita menjual secara fisik gitu ya, uh, konten ini dia memiliki sebuah kode digital. Yang dimana kode digital unik itulah yang menjadi oke okay, ini karya ini kodenya ini gitu loh. Dia nggak bisa beda dengan karya yang lain meskipun dia gambarnya sama. Jadi kode kode digital itu yang uh, yang yang menjadi istilahnya yang disebut blockchain. Nah, kemudian bagaimana sih kerjanya gitu? Uh, nah, jadi ke kode blockchain itu menjadi kode sertifikat. Misalnya, jadi kita punya emas gitu, ya. pasti kita butuh yang ada yang namanya sertifikat. Dari emas itu kan Dan membuktikan bahwa emas itu adalah original Misalnya dari Antam Atau dari uh, Mungkin apa gitu ya Perusahaan yang Dia ya, menjual Pak, jadi... Menjual emas atau menjual, Atau properti real estate gitu kan Kita punya sertifikat tanah Sertifikat tanah itu kan bagi bukti bahwa itu hak milik kita Nah begitu juga uh, Dalam istilah blockchain Atau di sini kita bilang NFT ya Jadi karya yang kita upload itu baik berupa itu karya digital tadi atau mungkin uh, sound suara atau audio visual itu video gitu nah itu memiliki sebuah uh, kode digital di sana kode digital itu menjadi sertifikat dari uh, dari karya yang buat nah misalnya ada orang mungkin uh, mengarang sebuah sound gitu lagu atau macam-macam kemudian diupload. Nah biasanya uh, untuk menghindari pembajakan dan sebagainya kita butuh yang namanya sertifikat dan umumnya sertifikat yang ada fisik mungkin bisa di, bisa dirubah bisa di uh, apa namanya ya harus butuh banyak orang untuk melakukan cap dan sebagainya sehingga untuk mengetahui barang-barang itu otentik. Nah dengan sistem NFT dan blockchain ini maka karya sederhana yang kita buat itu Uh, unik. Jadi dia hanya butuh satu kode itu yang menjadi mudah bah, itu karena kita dan itu nggak bisa dirubah. Makanya istilah kayak kripto uh, itu bisa dikatakan bahwa itu adalah sebuah mata uang yang dia mata uang itu unik dari setiap mata uang itu. Jadi dia nggak mungkin bisa dipalsukan karena dia digital dan dia harus dipalsukan. Nah, terus tadi. Uh, kita masuk ke blockchain itu dia ya, tadi sudah dijelaskan dia uh, dia fasilitas yang bisa merekod transaksi tracking aset dan bisnis network dan lain sebagainya ya kan dan dia uh, menjadi sebuah istilahnya kode unik uh, untuk sebuah suatu konten atau karya atau uh, aset dan sebagainya nah Terus uh, apa sih istilahnya uh, uh, NFT apa sih menjadi NFT itu spesial gitu kan? Kita lihat di sini uh, ada banyak platform ya dari NFT itu pertama di sini uh, ada OpenSea seperti kita lihat ya. Uh, Gozali, misalnya, pernah dengar Gozali Everyday itu ya, yang dia uh, mengupload foto wajah dia foto selfie dia yang ya, itu aja gitu, terus kemudian bisa dihargai sekian mahal gitu uh, kenapa itu bisa laku gitu uh, yang jelas satu uh, dia ada keunikan satu dari gambarnya, karena meskipun dia gambarnya, apa namanya muka dia, ya satu tapi di background itu dia selalu bergantian ya? backgroundnya ganti terus panjang waktu itu dia nggak sama soal background dua, dia masuk ke dalam blockchain sehingga sudah gambarnya tuh setiap gambar unik dia masuk dalam blockchain yang kemudian itu uh, menjadi laku di pasar sebetulnya yang bikin laku bukan gambar dia tapi kode oh, blockchain itu yang menandakan bahwa ini adalah barang red, barang unik yang nanti suatu hari akan laku dijual itu yang uh, disebut NFT, jadi ambil sama. Sebetulnya, kita bicara uh, cryptocurrency, kita beli Bitcoin satu dulu. Seharganya mungkin murah, sekarang satu Bitcoin seharga 900 juta. Makanya, betul-betul uh, istilahnya, "Ya, wow, gitu ya, cukup uh, mengejutkan." Nah, di sini kita. Uh, kita mulai berwisata ya ke namanya NFT Platform. Di sini ada banyak NFT Platform. Tadi yang pertama ada OpenSea ya kan? Ini yang dipakai sama GoZali untuk uh, menjual NFT dia, uh, foto dia sehari-hari dijual. Dan kemudian di sini ada Nifty ya kan? Kemudian di sini ada Rarible, Ini sama semua uh, platform NFT menjual karya ya baik visual maupun audio ataupun audio visual. Terus di sini ada makers super rare Terus di sini ada atomic market. Ada banyak ada async. Terus ada uh, mintable. Ada makers place. Terus non origin sebetulnya ada beberapa lagi banyak gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kayak mungkin ini. Salah satunya ini adalah OpenSea, kebetulan. Dan kita untuk masuk ini, kita nggak perlu bikin akun gitu ya. Karena kita cukup mengkoneksikan dengan wallet atau kita dompet digital kita. Untuk ke sini. Sehingga kita bisa masuk, kita beli, beli karya atau kita ingin menjual karya kita. Dan ini di sini, di OpenSea ini, dia nggak harus bentuknya seperti itu ya. Nggak harus bentuknya karya gitu dan bentuk kayak gini bisa juga dia berupa tiket misalnya atau uh, buku pelajaran gitu ya kan kita kita uh, ngupload buku gitu misalnya ya kan pdf atau apa gitu dalam nft nah, secara nggak langsung buku kita digital itu sudah uh, terkoneksi dengan yang namanya cryptocurrency, gitu ya kan soal covernya atau apanya gitu untuk buku karya ini udah ada cryptocurrency jadi tuh satu bisa jadi Uh, buku itu Banyak dijual Tapi buku itu unik-unik Dalam artian dia setiap buku punya uh, Punya Punya kode kodera, Kode unik Yang membedakan dari buku yang lain Contohnya ini kita lihat Ini ya Invisible Friend Nah ini gambarnya sama semua Iya kan nah, Gambarnya sama semua Tapi ketika kita klik ini dia punya kode yang berbeda satu sama lain. Nah ini, di owner, ya kan, details. Nah, ini ada kodenya. Kode inilah yang membedakan uh, dengan kode yang lain, ya kan? Transaksinya kita bisa lihat di sini ya. Menelisir dan seharga, sekarang harganya adalah 2.777.000 US 453 USD Ya karena dia seharga 1.000 uh, Oh sorry ini, ini apa namanya ini ya kontrak ininya ya Oh ya bener bener bener Seharga 1 192 hektar Jadi satu hektare itu sekitar 35 juta sekarang Ah uh, sekarang ETH ya 14, oh ya yeah, sekarang sorry harga sekarang adalah 14.000 belas sorry ini kontrak dia kontrak uh, secara keseluruhan keseluruhan uh, karya dia so, ini sekarang harga seribu empat belas US dollar bisa dibilang ya cukup mahal untuk satu karya ini karena dia otentik dari segi kode, uh, ya. Jadi mungkin bisa aja kita ngupload sebuah atau mungkin poster gitu ya atau apa gitu poster karya kita atau apa yang kira-kira di situ ada ada semacam ilmu uh, pengetahuan yang kita share gitu. Cuman kita menghindari apa pajak Nah, salah satu caranya adalah dengan uh, uh, sistem blockchain ini. Nih. Misalnya kita upload di NFT gitu. Kan? Ada banyak yang kita bisa lihat mungkin rank, dari ranking di sini. Nah, di sini kita bisa lihat banyak uh, NFT, NFT yang game uh, bisa dibilang ya Jadi, kita peringkat, ya. kita peringkat, tuh. dan ini kategorinya. Kita bisa lihat fotografi itu, atau utilitas. Misalnya, jadi gak cuma harus gambar itu, ya, ya. atau... Kalau ini masih ini salah fotografi Nah Ini fotografi Dia foto yang di upload ya Nah foto kayak gini Cuman foto ini Punya identitas tersendiri Yang dia uh, Membedakan dengan Foto-foto yang lain jadi sebuah karya atau dan sebagainya, atau sertifikat kita bisa mengupload sertifikat kita gitu, ya kan sertifikat, bukan ini gitu ya, sertifikat rumah, mungkin kita uh, apa namanya butuh sertifikat sebuah misalnya tadi sebuah karya kita buku, untuk apa dia, ada kita sertifikat gitu ya kita beli buku ini otomatis kita kasih dia sertifikat uh, NFT-nya gitu sehingga dia beli sertifikat itu juga harus beli bukunya itu juga bisa. Ya. Ada beberapa yang dia nge-share kayak eh, apa namanya? foto buat anu nah, video ya. Anu nah, kita bisa lihat ini video. Jadi dia video ini mungkin, Sorry. ya. Ada pertanyaan? NFT. Ya? Apa? Tidak uh, apa NFT. Dia nggak tahu ah, aku udah berapa di situ. Ya. Ada pertanyaan? Bukan apa itu? Aku jali. Kamu tahu atau gue jali? Ya udah nanti. Ini kalau kita bisa hmm. lihat ya. Ya udah. Kata -kata. <laughs> Malah, abis, abis dia bilang aku ini ada pertanyaan ada pertanyaan sini belum, belum bikin belum menjual anak transaksi dulu, tapi itu. Oh, malas. Uh, Kalau di OpenSea dia gratis, bisa gratis. Di bisa. gambar bisa. dulu. Nah jadi gini untuk OpenSea satu satunya untuk NFT itu uh, saya kan kebetulan ada NFT di sini. Jadi uh, ada beberapa orang bilang uh, kita butuh gas fee ya, gas fee atau kita butuh mengupload suatu itu harus bayar ya, itu gitu. Nah, namun di sini kita uh, bisa gratis. Kita bisa gratis uh, dengan uh, menggunakan salah satu. Jadi kita tidak perlu bayar gas fee. Jadi ada dua ya, pakai Ethereum atau pakai Polygon. Jadi kalau kita pakai Polygon itu kita bisa gratis. Itu nanti kita bisa jelaskan di uh, workshop kalau misalnya bapak ibu berminat. Untuk ikut workshopnya nanti akan dijelaskan bagaimana uh, kita mengupload karena kita langsung seperti ini ya, ini kan karya Gozali ya, itu. Sekarang kalau kita logis, logika uh, kayak Gozali ini kan nggak mungkin dia membayar sekian sekian ratus ribu hanya untuk main-main uh, sebetulnya. Dia kan uh, ngupload itu otomatis awalnya untuk senang untuk senang-senang sehingga dia secara uh, logika nggak mungkin dia Cuma buat senang-senang terus dia bergas fee gitu di Ethereum Nah jadi di sini kita bisa mengupload secara gratis Ada istilahnya uh, yang dia tipikal Ethereum dan blog Apa uh, Polygon Jadi kalau kita pilih yang Polygon kita bisa mengupload secara gratis Seperti yang ini kalau punya saya Jadi kemarin saya barusan upload Ini kita pakai Polygon Jadi ini gratis ya upload nah ini sekitar berbagai saya saya upload nah, dengan uh, poligon yang di harga uh, uh, sekian 0,03 meter e pernah satu meter mahal sekali nah jadi nggak uh, harus ini ya nggak harus berbayar dalam artian oh oke okay, ini harus uh, beli kita harus pake gas fee, sehingga harus beli Ethereum-nya dulu gitu kan, terus eh, apa namanya pas kita beli, kita harus convert uang kita ke Ethereum baru kita beli gas fee, sebetulnya gak harus kayak gitu yeah. nah ini kan dia jadi eh... Tak perlu ini ya, perlu pakai. Ada pertanyaan lagi, mungkin sampai sini. Barangkali terus di sini juga ada nifty ya. Ini adalah platform lain gitu ya, untuk kita upload NFT gitu. sama ada yang kita bisa di sini harganya macam-macam ada yang salah 100 dolar berapa dolar. Hmm. Ada juga yang nah ini kita bisa lihat harganya 3.000 US dolar ya. Terus di sini ada lagi super rare. Ya, platform yang lain gitu ya. Nah. Ya, oh, oke. Okay. ya suruh uh, masuk ke uh, wallet dulu untuk bisa lihat ini ya. saya harus masuk dari wallet dulu. Dia daftar. Kemudian, nah. tapi itu uh, meskipun di ini nggak, tetap nggak bisa dibuka ya, karena dia ada password apa namanya? Passwordnya uh itu itu passwordnya dia nggak nggak kayak password kita dia ada password pak apa namanya kata sandi yang ini yang dia generate sendiri, jadi kita harus ngapalin itu. Seperti ini ya. Atau sudah lagi foundation di sini, yang lain. Sini ada beberapa collection, nft di ini, hai, image hai, nah kita juga bisa masukin hai, hai, hai, hai, hai, macam hai, hai, hai, foto Sebetulnya, bersama dengan uh, kita menggunakan uh, bermain, apa namanya, Shutterstock. Ya, beda kalau Shutterstock itu dia, apa namanya, dia ada, ada dan dia nggak terikat blockchain satu, dan dia ada. ketika kita, kita masukin karet, dia ada uh, semacam apa sih namanya itu? filternya. Jadi jadi kita harus melewati proses pemeriksaan karya kita dulu apakah karya kita ini layak untuk diupload dan sebagainya kalau sini enggak. Nah, kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Nah, di sini juga ada agak nah, dia uh, ada yang dia menjual semacam uh, fitur dalam game gitu ya, itu juga bisa dijual di sini di NFT, yang kemudian itu bisa digunakan di AA uh, di beberapa game dan salah satu game yang dimainkan. Jadi apa namanya yaitu untuk apa? Uh, membuat sertifikat itu sendiri. Jadi hanya ya istilahnya kekurangan. Jadi kita nggak harus upload yang seperti ini kayak nah, misalnya Gensao gitu misalnya kan. Nah, ini nah dia masuk ke uh, armor sword misalnya itu kayak bisa dipakai bisa dipakai di gitu. game. Ini seharga berapa tadi? 197 US dolar. Kan dia pakai AX. Ini juga uh, scenes art ya. umumnya kebanyakan dia menjual karya seni ya, Sini hmm, ya. orang tuh selalu uh, banyak bertanya nih bayar maksudnya harus beli ethereum dulu gitu enggak gratis bisa pakai poligon namanya Nah kalau beli ethereum dulu otomatis kan kita butuh uang kan butuh uang buat bayarnya itu kan Nah, itu mungkin punya dia, uh, yang sekarang udah jadi Ethereum itu, uh, dia awalnya poligon. Ketika sudah ada yang beli, baru dia hasil uang belinya itu digunakan untuk convert ke Ethereum-nya. Jadi ada yang namanya Gasly. Nah, ini kan kita lihat nih ya. Blockchain Polygon, nah, Ada blockchain Ethereum. Nah kalau Polygon, ini berarti dia gratis. Jadi ada dua tipe blockchain. Mungkin beberapa NFT juga sama. Ada dua tipe blockchain yang Polygon sama blockchain yang Ethereum. Nah kalau Ethereum ya dia akan kena gas fee. Dia harus membeli Ethereum terlebih dahulu untuk sebagai gas fee itu biaya ini ya, biaya pajak upload-uploadnya -upload lah setelah gitu sehingga kita harus bayar dengan itu tapi kalau udah pakai ini dia gratis, ini polygon di blockchainnya sembilan ratus tiga puluh tiga ini semua karena di blockchainnya polygon dengan kata lain dia upload gratis dia tanpa modal kemudian dijual lah dengan harga sekian rupiah tiga tujuh dolar nah ini lihat ya nih kemudian uh, NFT random wallet, random wallet dari sini kita lihat kita ke random wallet, random wallet dijual lagi ke sini nah, uh, yang menarik dari NFT ini adalah ketika terjadi beberapa transaksi di sini ya, transaksi-transaksi-transaksi itu uh, si kreator pertama ini, Gozali ini dia selalu mendapat uh, apa namanya royalty dari penjualan itu, jadi setiap apa namanya kita beli, nggak ya ada kita ada orang lain beli, beli kan terhadap uang, terus orang lain itu jual, nah pas ketika orang lain jual kita dapat ini dapat royalty uh, dari penjualan itu, istilahnya berapa persen gitu, istilahnya meski orang ini full kita juga dapat dari ininya, istilahnya membayar uh, semacam royalty sehingga dan katakan ketika terjadi transaksi di nft terus menerus dulu maka ya ini Dapat, dia dapat uang terus jangka dia kita tinggal tidur duit masuk terus ke kita itu uh, salah satu hal yang membuat Gozali sekarang jadi orang kaya gitu sebelumnya dulu ada namanya Beeple sebelum Gozali itu ada nah. ini, ini artisnya Mike Goldman ini nah ini karyanya seperti ini nah, dia 69 juta US USD terjual Ya, kayak mendadak gitu kan, nah, terus di sini ada banyak lagi ya, banyak, nih nah, machines art ada mintable di sini, nah, ada beberapa orang NFT jual juga di mintable di sini, collectible sport, kan, nah pubg misalnya, atau sepatu gitu. Jual sepatu, ya kan? Di NFT, jadi terkira kita kirim sepatunya, tapi ya kita ada sepatu itu ada sertifikatnya gitu, ya. Bisa jadi ada beberapa yang dia ada barang fisiknya NFT itu. Nih. So. Uh, terus, eh, kita selalu sebar ini physical friend, gitu kan? Ini juga dia jual di sini. Nah, sama kan barangnya? Itu, itu jual di sini juga kan? Barang otentik, gimana? Gitu terjual dengan seharga terakhir 3624 nah terus uh, yes, ya ini juga ya di Microsoft nya juga ada jual ya Maker, di makers place ini juga kayak apa namanya port app ya club ini Saya tadi juga jual di sini. Jadi kita bisa menjual itu lebih dari satu di lebih dari satu platform ya. Kita bisa lihat blockchain detailnya. harga sekian material gas price nya nomor gas. ini dialognya. Nah ini nih yang bikin uh, apa namanya uh, apa namanya barang ini jadi unik karena dia ada kode uniknya gitu. Nah, ini kode uniknya nih. Juga ada, hmm. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu. Banyak yang nanya di chat, Pak. Oh, di chat, sorry, sorry, saya harus buka chat dulu ya. Insyaallah mungkin Oh enggak dia unik kodenya. Kode digital itu di uh, itu yang membedakan block, blockchain dan apa namanya dan uh, ini biasa apa namanya sistem, sistem sekuritas biasa. Jadi uh, blockchain itu dia sebuah kode digital yang unik. Dia nggak bisa dihack. Karena kalau dihack pun dia cuma apa namanya dia harus ibadah mau dihack dia nggak harus merubah kode gitu, nah, dia apa namanya otomatis akan merubah dari fitur barangnya itu sendiri. Itu yang di uh, makanya sistem blockchain itu sekarang sedang ada sedang dikembangkan sebagai cyber security juga. Makanya kan uh, beberapa uang digital seperti cryptocurrency itu dia safe karena dia unik. Kayak misalnya kalau uang biasa bisa dicetak lagi gitu, kalau dia kan kodenya nggak bisa. Sandai dirubah kodenya, maka dia akan jadi barang yang lain. Jadi jadi barang yang sama. Sampai saat ini belum ada yang bisa nge-hack untuk uh, apa namanya blockchain itu sendiri. Gampang duplikat yang Nah, dia bisa duplikat apa namanya? Banyak gitu. Kita bisa download gratis gini kan? Cuman downloadan kita itu uh, tidak ada kode uniknya. Itu bikin apa namanya? Perbedaan uh, dengan blockchain dan uh, ketika perusahaan tadi bagaimana ada blockchain, ketika ada sebuah perusahaan kemudian uh, mengembangkan blockchain, maka dia uh, kode blockchain itu akan muncul ke produk yang akan dijual sehingga tidak mungkin tidak ada clash terhadap oh kodenya sama antara ini dan ini nggak, karena dia akan mengenerate secara otomatis ini semakin banyak produk yang dijual maka akan semakin sulit kodenya ya mekanisme cegah plagiarismenya itu apa namanya kode blockchain itu jadi mungkin dia gambarnya sama tapi dia kodenya berbeda kadang-kadang beberapa artis <gay> bilang kayak tadi ini invisible friend ini kita, kita, kita lihat ya ini kan <gay> bisa dibilang malas artisnya nah itu dia apa namanya oh jadi ini pak ini iter scan ini buat ngeceknya ya jadi iter ini untuk mengecek kode kode unik dari dari si uh, apa namanya uh, NFT itu sendiri salah satu -salah ngeceknya terus uh, tadi misalnya kode oh, tadi apa ini NFT itu friend ini kan sama semua kan ya. tapi dia kode uniknya ada gambar harus dijadikan nft lalu dijadikan nft lain eh, bisa aja ini kan kopi tapi kodenya nanti berbeda dia ya eh, ini gambar sama kan? apa beda yang nggak ada kan bedanya nah, sehingga kemudian terus jadi nft lain ya tadi sudah di ini ada ya, uh, sudah dijawab karena uh, pencegahan plagiarismenya itu dari kode uniknya itu jadi kalau misal dia sama bikinin dua sama kode uniknya beda jadi tetap buktinya apa kode uniknya itu Oh ini kode uniknya beda ya tetep bukan, bukan barangnya sama gitu loh sama tak serupa tapi tak sama e, tergantung bisa jadi koleksi bisa juga jadi Uh, semacam kayak misal gini ya, kemarin tuh ada yang jual sertifikat gitu, enggak jadi kayak tiket gitu. Saya lupa namanya. Nah, tiket itu uh, kalau kita pakai itu tunjukin ke dari HP gitu, tunjukin tiketnya ke sebuah acara gitu. Oh, ini ta, apa namanya? Oh ya, masuk ada acara di tiketnya. Nah, tiket ini unik karena ada NFT-nya. Nah, ketika masuk Metaverse, dia uh, jadi misalnya di sini ya, siapa perlu saya buka Metaverse tuh di sini salah Decentraland gitu ya. Jadi desen salah satu metaverse Decentraland. Jadi Decentraland itu eh, salah satu metaverse yang eh, dia bisa beristilah kita bisa jualan di situ dalamnya. Jadi kalau kita masuk metaverse gitu kan misalnya ini. Jadi cukup konek via wallet gitu aja. Ya. Dan dia apa? tersembunyi ya. Ini cuma alamat aja, alamat walletnya tapi dia enggak ada. Nah. Jadi bisa uh, kita bisa buat jual di situ. Saya so, ini kita maksudnya, ya, ini metaverse, kita masuk metaverse. Jadi metaverse itu agak kayak uh, main game gitu. Kemudian dia ya, di situ bisa jual beli dalam situ jual beli atau bisa jual beli NFT bisa jual beli uh, bahkan tanahnya itu dijual ya di situ ya itu ada ada beberapa petak tanah yang dimana petak tanah itu sebelum bisa kita buat jualan kita jadi kita buat kita desain itu kita jadi jualan dan desainnya itu kayak part-partnya juga jadi judul dijual. jadi dijual uh, dalam bentuk ya dijual dengan kita dengan uang gitu kan tiba nanti kita masukin uh, apa namanya alamat NFT kita, ya kan? Terus nanti kita kayak semacam kayak iklan, masukin papan iklan di uh, metaverse ya. nanti kita bisa klik langsung kayaknya ke alamat ini kita alamat NFT kita. Nah, seperti itu ini memang gak lama -lama dia kaya fish ya, memang nggak lama-lama dia grafis ya. Ada, ada pertanyaan lain sambil nunggu apa nah ini kita sudah masuk metaverse nah ini namanya metaverse ya ini kita masuk metaverse sekarang dia kalau di metaverse ini nah misalnya nih ini kan NFT dia nih kita bisa beli. Beberapa tempat yang dia nah ini misalnya kita trade center nih. Nah, di trade center ini Tentara kita bisa beli barang. Ah. Mana price, transaksi. Nah, ini NFT kita bisa dijual di sini. Seperti itu ada pertanyaan lain? Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya atau ada pertanyaan lain? Bisa akses. Nah, ini kan kita jual nih. NFT, ada yang sama slot place gitu misalnya. Nah, kita lihat gemetnya Nah ini Happy galerin Kita bisa jam ke sana Terus uh, Kita NFT Jadi dia langsung masuk ke ini Masuk ke wallet kita Langsung otomatis itu Dia langsung masuk ke wallet kita Gratis Bagaimana cara? Ah, kita cukup bau toilet. Nanti kalau uh, Bapak tertarik bisa masuk ke eh uh, bisa masuk ke ke ini ke workshop kita. Gitu. Oke, okay, mungkin baik Bapak Ibu, barangkali ada yang uh, berkenan atau tertarik hari ini nanti malam dan juga besok ada lebih mendetail terkait NFT, termasuk bagaimana memulai membangun karakter, menciptakan karakter, dan menjualnya. Dan pasti sangat bermanfaat sekali ya bagi Bapak, Bapak Ibu mungkin yang ingin menambah undi-undi atau uang satu dan lebih mendalami termasuk juga terkait blockchain, Ethereum, dan juga NFT sendiri. Nah ini dia. Oh, dia iya. Reksi. Bapak, ini ada yang konfirmasi, boleh Pak Riswan mengisi kembali ya, datanya kami sudah update, tapi data Bapak belum ada, belum ada. Bagi Bapak-Ibu yang sudah mendaftar, tapi belum ada, karena kami sudah memasukkan dalam grup Bapak-Ibu boleh konfirmasi ya ke kami, boleh melalui email atau melalui WA, kami akan segera masukkan dalam grup dan juga kami update bagi yang sudah melakukan pembayaran untuk workshop hari ini. Jadi, ke workshop hari ini, kami akan membantu Bapak-Ibu dari yang paling dasar, membangun karakter juga, dan juga nantinya penjualnya di platform platform dari NFT sendiri. Nanti kita uh, platform pakai uh, OpenSea dulu, karena yang paling umum ya, tapi nanti kita bahas di workshop, insya Allah. Oke ini kalau gitu barangkali ada masih ada pertanyaan atau mungkin sudah nanti kita bisa lanjut ke workshop ya. Baik belum ada karena NFC sendiri ini cukup seru ya Bapak Ibu kita bisa upload bukan hanya dalam bentuk tadi karakter ataupun dalam bentuk pixel, tapi bapak ibu juga nih bisa mengupload dalam bentuk video, foto ataupun model-model unik lain yang nantinya barangkali beruntung dan rezeki bisa dibeli oleh pembeli asing atau dari luar negeri karena kita juga tidak tahu mana yang kadang uh, menarik minat orang lain atau menarik minat dari pembeli seperti yang di case-nya God's Oke. Okay. Hari ini Bapak-Ibu belum ada pertanyaan kembali ya. Untuk Baik. Untuk informasi hari ini, jadi uh, kami akan menghadirkan NFT khusus juga insya Allah yang, yang akan kami hadirkan per bulan di mana nantinya bisa memberikan banyak manfaat untuk Bapak-Ibu. Bapak, untuk uh, bulan ini, termasuk hari ini, dan ikut workshop. Saya kembalikan Pak Aji untuk menutup sesi atau dari penjelasan. Oke, okay, uh, jika tidak ada pertanyaan, uh, insya Allah akan kami tutup. Saya stop share dulu. Uh, insya Allah uh, akan kami tutup. Sepanak, kalau mau bimbingan, sekolah, ilah, lain. Silakan kembali, Bapak Ripto. Bapak Arifto, apakah Bapak mendengar saya? Terima kasih sebelumnya kami berdiri dan bergabung di acara hari ini. Kami mohon maaf jika ada kurang, kurang lebihnya dan insya Allah di bulan depan tetap ada free webinar terkait NFT lagi dan Pak Ibu bisa join kembali. Baik sekaligus kami ingin mohon undur diri untuk acara hari ini. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar hal baru termasuk NMD. Barangkali jadi peluang untuk kita. Dan sampai jumpa.